maka dia pun datang ke satu kampung, dia gali sumur, lalu dipakai lorong, subhanallah sembuh penyakitnya. Dan banyak sekali contoh-contoh. Ada satu orang Saudi kemarin, kena difonis kanker. Dan dokter di Amerika, dia pergi ke Amerika, dokter yang paling bagus menurut ya penelitian. Atau menurut eh, apa namanya informasi daripada dokter-dokter dunia. Itu dokter terbaik, dia datang ke sana. Dokter memfonis ini, gak ada lagi cara. Ini pasti meninggal. Jadi kankernya sudah sangat ganas, stadium kesekian gitu. Tapi dia bilang kami akan coba maksimal. Maka dia pun bilang dokter-dokter saya mau pulang ke Saudi dulu. Saya ingin uh, izin sama keluarga-keluarga saya. Saya ingin mengatur semua usaha. Kebetulan dia orang kaya. Saya ingin mengatur usaha-usaha saya supaya diurus oleh ahli waris segala macam. Dia sudah yakin dia akan meninggal dunia. Dia cerita dia bilang. Kemudian saya pergi ke Amerika. Saya bawa harta saya yang cukup untuk biaya operasi dengan juga uang saku saya. Begitu menuju ke bandara di pinggir jalan ada satu ibu tua sekali bajunya kotor, lagi minta duit lalu dia bilang, saya sudah di akhir hidup saya saya berikan ini karena Allah SWT supaya jadi amal jariah buat saya mudah-mudahan juga Allah bisa sembuhkan penyakit saya dia berharap begitu, dikasihlah sekian ribu real, kalau saya nasal dalam kisah dikasih tiga ribu real ke ibu itu sekitar mungkin di atas 10 juta, 15 jutaan dikasihlah uang itu begitu dikasih uang, dia pergi subhanallah, dia bilang, begitu tiba kembali di negara itu di Amerika, dokter-dokternya pada mengatakan, apakah anda mempermainkan kami anda bilang mau pulang ke negara anda tapi anda rupanya pergi berobat kepada orang lain. Kata dia tidak, saya tidak pernah berobat. Dia bilang pasti anda berobat. Kenapa kau bisa penyakit ini menurut kami belum tidak ada obatnya. Kenapa anda bisa sembuh? Kata dokter-dokternya. Dokter-dokternya orang ateis. Tidak punya Tuhan. Dia bilang tidak, saya tidak pernah lakukan itu. Maka dia pun menyadari kalau sedekah tadi yang dia kasih itu menjadi penyebab sembuh kankernya yang sudah mustahil di mata dokter. Kan sekian banyak hal. Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in kalau merasa ada urusan belum selesai maka mereka sengaja keluar mencari orang miskin bersedekah